Selamat siang teman-teman Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Yulmarshalindeho Kali ini Di video kali ini Saya akan sedikit memberikan tutorial Bagaimana cara membuat Alat Untuk pasang jerat Oke okay? simak terus video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke okay, kita mulai kita alatnya pakai parang sama gergaji dan bahannya kita pakai bambu ya. Oke. Okay. Kita potong dulu teman-teman. Ini bambu Cina kalau di sini orang-orang sini bilang, teman-teman. Jadi, teman-teman bebas ya mau pakai bambu apa sesuai keinginan masing-masing. Aku tahu foto lagi Oke kita lanjut Kita buat pakunya dulu teman Kita belah bambunya Kita ukur lebarnya segini-sini ya Dua sentian setengah lah, boleh. di titik sebelahnya bagaimana caranya kita buat pengaitnya kita buat pengaitnya dulu ya Bro. kita kira aja ya motongnya seberapa gitu Begini dia jadinya teman-teman. Oke. Nanti kita akan buat juga ininya. Biar bisa nahan di sini nantinya dia. Atus, sudah jadi, kita buat landasannya. Cara masangnya nanti bagaimana? Ada di cara pasangnya ada di video saya sebelumnya teman-teman teman-teman bisa lihat di sana ya di video saya sebelumnya cara pasangnya bagaimana oke pertama ya kita bikin begitu dia ya. kita buang buang kiri kanan kita buang dulu sebelahnya ini kita ambil dulu ya lanjut sebelahnya lagi kawan nyamuk kawan gatal-gatal oke okay. jadi ya daripada kita nanti masih cari lagi di hutan kita pasang jarak badinya. Kita persiapkan dari rumah begini karena kita persiapkan dari rumah begini lebih praktis juga Banyak bambu Biar kita pasang jeratnya kalau sampai di hutan tinggal masang saja teman-teman Hasilnya, teman-teman, ini nanti kita kaitnya begini, dia Masangnya nanti untuk pemicunya, kita kait dari sini, tuh. Kita sebelah sini, ya. Nanti tali pemicunya kita kait di sini, kayu pemicunya kita tahan di sini. Nanti oke, teman-teman. Begini deh, ini nanti. Landa saja nih kita taruh di tengah lubang ya. Lubang nanti kalau babinya jalan pasti injaknya di sini dia teman-teman. itu injaknya langsung gitu ya. Oke teman-teman. jelas ya? ya itu dia hasilnya teman-teman sudah jadi oke sudah jadi ya nanti Bagaimana cara pasangnya lagi nanti akan saya Buatkan untuk teman-teman Cara pasangnya bagaimana nanti Dan ini Fungsinya satu ini bagaimana Nanti di video selanjutnya Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari saya <tuh> Terima kasih teman-teman Yang sudah selalu support Terima kasih yang sudah like, comment subscribe Terima kasih semuanya Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya bye